Dekat denganku peluk diriku Berdiri tegang di depan aku Cium keringku untuk yang terakhir Setelah coba Terus bertahan ya Saya mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha untuk melupakanmu. dengan ku peluk diriku berdiri tegang di depan aku cium koningku untuk yang terakhir ku kan menghilang jauh darimu tak terlihat semuanya. I'm But... Ku, ku ada untukmu